kok boleh halo, ketemu lagi sama aku Fernando di Kaleng Coklat nih, di depanku sekarang ada merpati kupu yang disilang sama tinggian jadi nanti kita akan bawa dia pakai kamera GoPro, terbang sejauh berapa ya? 5 kilo lebih untuk balik ke sini, ke rumahnya Mas Febri. bawa kamera, aku excited banget tapi juga agak deg-degan, karena ini Mendung mau hujan, jadi serempat kita nggak usah basa basi langsung kita pergi bawa ini sama pasang kamera GoPro nya, langsung kita terbangkan. Oke, okay, yuk. Oke, okay, sus kita cari tempat buat melepasin di perpati. Kemana kita? Kita di daerah ada pembangunan-pembangunan. Kita mau nerbangin si merpati tinggiannya ini, merpati tinggian. Kita pasang kuprunya di sini nanti. Kita coba ya. Woo, ngeri. Oke, merpatinya udah dipasang kuprunya ya. Kita akan apa namanya aktifkan suara. Nah, ini kita hidupkan dulu. Pencet. So saya go start recording oke okay. kenalin yang punya dong kameranya udah rekam ini punyanya Mas febri ini jadi sini merpati tinggian campur pupuk, gimana hasilnya kita juga nggak tahu kita lihat ya siap Mas febri siap ini kira-kira dari rumah berapa kilo mas Evri? 5 kilo kilo, wah tapi ini mendung banget ya agak ngeri-ngeri juga, semoga.. semoga nggak hujan semoga ya. nggak hujan langsung siap, kita terbangan ya siap, Pak Sebi? siap lima ke atas 2 3 go D, cek cekan di.. D, di, tak. <coughs> oh, oh, Oke. Okay. Merpati tinggian yang disilangin sama kupu merpati kupu udah terbang bawa GoPro nanti dia pulang ke rumahnya Mas Febri. Kita lebih baik langsung ke rumahnya Mas Febri ya. Oke, okay, yo. Mana Mas Febri tidak terlihat. Di okay. uh, ya. Oke. Okay. Ini kita OTW balik ke tempatnya Mas Febri. mau kita lihat merpatinya udah sampai rumah belum? Ini mendung banget dan ini baru pertama kali nyoba Merpati tinggian gaburan pakai gopro, Aku takut banget deg-degan. Coba kita lihat sih dia udah sampai rumah belum? Dan kita lihat hasil videonya. uh mantap! Ini kita sudah sampai tempatnya Mas Febri. Kita mau lihat di mana merpatinya. Wow, deg-degan banget, deg-degan itu kawan sudah ada di dalam dan kondisi masih ngerkam. it Itdan masih ngerkam kawan-kawan. kita lihat nanti kita lihat hasilnya ya kita Oke. masukin ke komputer dulu kita lihat hasilnya. Yuk kita ambil Mas ambilin Mas. Wah wow. masih ketipet-tipet artinya masih ngerkam ya kawan-kawan ya. Masih kedip-edip Wah ini. Hai 3 uh akhirnya terbang juga Wah wow, agak bergetar ya gambarnya karena saat ini mereka berusaha untuk naik dengan kecepatan penuh Wow karena ini jenis merpati tinggian mereka akan berusaha untuk terbang setinggi-tingginya Wah wow, mereka udah mulai naik ya lihat tuh ada keren dan dia akan terbang lebih tinggi daripada crane itu Wow Asik ya, terbang di langit ditemani oleh dua merpati Ya betul merpati ini sepasang Jadi mereka lebih menikmati alam bebas dengan ditemani oleh pasangannya Buat yang jomblo jangan sedih ya pasti nanti juga dapat pasangan untuk menemanimu terbang juga wow ini udah mulai tinggi kawan-kawan lihat tuh gedung-gedung yang tinggi pun jadi terlihat kecil dari sini ah, pasangnya selalu menemani kawan dia ada terbang di sebelah kanan tuh Terlihat sayapnya ya Jadi mereka terbang berdekatan Woo. Yang satunya terbang di bawahnya tuh Nah ini kita terbang seperti di atas kampus ya tadi Mungkin itu kampus Alma Ata. Ini kita terbang di Jogja Selatan ya Itu terlihat di bawah kiri Ada ring road selatan Jadi itu ring road Jogja, ring road selatan Wah terlihat lagi tuh temannya Ya, terbang terbang ditemani, ditemani oleh pasangannya oh, Mereka berputar-putar nih Sambil mencari di mana letak rumah kandang mereka Nanti saat mereka sudah mulai terbang rendah Berarti itu mereka sudah mulai menemukan rumahnya Nih mereka sambil celinguk kiri, celinguk kanan mereka mencari di mana rumahku ya, di mana ya? Karena mereka pasti akan berusaha untuk pulang. Karena mereka jenisnya adalah merpati tinggian dan merpati kubu. Nah, di mana merpati kubu kubu itu mempunyai keahlian seperti merpati pos untuk bisa kembali ke rumahnya. Wow, ini sepertinya mereka sudah mulai menemukan ya. Mereka mulai terbang agak turun. Wow, seru banget. Uh, tuh lihat tuh, tuh temannya pasangannya udah mulai meluncur tuh ah, ini mulai meluncur dia uh, dan mereka terbang berdua terus ya tidak saling meninggalkan. karena mereka sepasang seperti kalian yang udah punya pasangan pengennya kan bareng terus pasti ah, ini mulai meluncur nih lihat nih meluncur nih dari gerakan kepalanya dia terbang turun ke bawah karena mereka sudah mulai mengetahui di mana letak rumahnya bahkan aku pun dari atas nggak tahu nih letak rumah temanku Febri yang di mana karena nggak terlihat ya semua di atas atapnya sama warna gentingnya coklat-coklat merah gitu Wah ini mereka meluncur lagi nih meluncur lagi nih sepertinya mereka udah menemukan rumahnya. Wow. oke okay. yang mana ya rumahnya ya aku juga masih mencari mereka pasti juga mencari ya, ini sepertinya sudah mau ketemu nih mereka mulai meluncur lagi ke bawah oke okay. Puh, meluncur kawan iya yeah. wih meluncur nih meluncur nih Ah itu rumahnya, ini kandangnya ada di bawahnya. Wah, mereka bertengger dulu di genteng nih. Uh, sepertinya agak terlelah ya. kondisi masih ngerkam Edan Edan masih kawan-kawan nah, gimana tadi udah lihat hasil videonya kan jadi maafkan kalau hasilnya kurang maksimal karena ini baru pertama kali pasang kamera di merpati tinggian wah tinggi banget ya terbangnya ya jadi dibanding merpati posku jauh banget tingginya ini dia lebih tinggi wah harapannya tadi sih bisa sampai awan ya teman ternyata dia nggak nyampe mungkin karena hujan juga di atas mendung tapi gimana tadi lihat hasilnya keren banget jangan lupa like dan subscribe kita besok akan coba lagi si merpati tinggian terbang dari tempat yang berbeda saat suasananya cerah Ah gitu aja sekian dari aku Fernando. Dadah dadah. dadah.